serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya menemani santai siang kalian saat ini wangui akan memberikan informasi terbaru seputar ide lagi sayangan ke kabar pertama bersahabat ya kita lihat di sini sebuah unggahan special info dari MS Glow karena bakal ada giveaway Lesti dan Rizky Bilar, new TVC 5 juta untuk 10 orang pemenang. Wow, masalah banget persahabat ya, bakal ada giveaway langsung dari dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Hari Sabtu 18 Desember 2021, tepatnya hari ini, upload story momen kamu nonton iklan MS Glow, Lesti dan Bilar, di televisi tag at MS Men, 3 orang teman kamu. Yang pertama sahabat ya, iklan ada di RCTI Putri untuk Pangeran jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Di Net TV, film drakor Daebak jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Di Antv, Cinta dalam perjodohan jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Trans TV berbuat baik jam 17.00 waktu Barat rata persabade jangan sampai lupa nih kita wajib tentunya untuk menonton iklan cute romantis dan gemes banget persabade ya dari Leslar bersama MS Glow bakal ada giveaway langsung dari Dedek Lesti Kejoran untuk selanjutnya, para sahabat perhatikan juga di sini ada sebuah live Instagram, para sahabat ya ketika Lesti kejora lagi di make upin oleh Gorgeous nih, wow, sungguh cantik banget ya adalah kesayangan kita. Tetapi di live tersebut banyak komentar yang menanyakan kakak Bilar dengan kalimat suami kita mana dek katanya tuh sontak saja di awal kurang nyaman dengan panggilan tersebut persabat ya sampai merong-merong Dedek Lesti ngambek ya ngomel- ngomel dan ngamuk tuh perhatikan ngamuknya Dedek Lesti tentu ini cute banget diperssabat ya, ya Masya Allah enak aja, suami kita suami kita tuh Dedek Lesti bilang enak aja suami kita suami kita itu tentunya membuat Dedek Lesti kurang nyaman persahabat ya perhatikan di kolom komentar banyak tangkapan yang diberikan Sebelumnya ada postingan dari Bu Fir virus Leslar, ini mengatakan di kalimat caption yang dituliskan Nah kan, tengok bunda BBL sudah ngamuk-ngamuk, Masya Allah ngamuknya bukan bikin takut Tapi malah bikin tambah sayang, uh gemoy, sehat-sehat yang Leslar BBL, Masya Allah banget ya Tentu banyak yang salvok dengan kemarahan di dalam sini, bukannya takut malah gemoy dan menggemaskan persahabat ya dan kita lihat di kolom komentar, ada komentar dari aku MRS-YLS Belajarlah jadi fans yang baik, jangan bercanda kebablasan Sudah bisa dilihat kalau dede insecure dengan candaan emak-emak yang seperti itu Sayang dede nggak sih kalian, please sorry aku lihat ini bukan hal yang lucu Tapi orang sudah marah seperti itu artinya sedang tidak nyaman Dan tentu banyak jawaban komentar juga yang diberikan dari akun duyana Nanskor Marta mengatakan, Gak salah kombak kita wajib mengingatkan yang keliru apalagi sesama wanita dan sebagai istri mending puji suami sendiri dapat pahalanya ketimbang muji suami orang. Dan gak usah dipuji juga seluruh Indonesia juga tahu kalau suami Lesti emang ganteng. Wow, Masya Allah banget persahabat ya. Tentunya banyak komentar di mana, mana Masya Allah, luar biasa adalah kita ini selalu menjadi tentunya bahan topik nih persahabat ya. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendukung, mensupport, mendoakan, dan tentu Dedek Lesti. Dan kakak Rizky Bilar semoga dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Ke gambar berikutnya, kita lihat juga momen spesial yang kita dapatkan setelah tentunya banyak komentar dari emak-emak Leslar atau nenek-nenek Leslar kalau persahabat ya tentu Leslie dan Bilar ini menyuguhkan vitamin bahagia untuk kita semua perhatikan di postingan video ini ketika live Instagram tentunya mereka menunjukkan kekilatan keromantisan sampai ke sty make up aja tentunya hanya bisa tersenyum melihat keuwuhan dari Leslar persahabatnya masya Allah momen tersebut pun indri pas kembali oleh akun Leslar 23official ada kalimat caption yang dituliskan, ini sungguh-sungguh tidak sopan di deman jomblo Seperti minteng datang-datang langsung peluk-peluk katanya itu Masya Allah Tentunya luar biasa banget, adalah kesayangan mudah-mudahan selalu sehat bahagia, amin Dan selanjutnya para sahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggang spesial terbaru nih Akhirnya nongol juga Masya Allah luar biasa banget ya, idola kesayangan terlihat sangat tentunya luar biasa the bestnya dengan memakai baju yang senada Masya Allah luar biasa mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan amin Masya Allah bang perfecto katanya tuh bersahabat ya memang tidak ada duanya couple girls ini mudah-mudahan kita sebagai fans sejati selalu kompak dan solid mendukung idola kesayangan Lesti dan kakak Rizky Bilal